Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara kita semua, buat keluarga semua. Maaf belum bisa balas komentar. Baru pulang kerja, mas. Baru pulang kerja. Rambutnya masih teles. Saya sapa-sapa saudara kita semua. Dari Sabang sampai Maroki Kangen, lor Kangen, makin kangen Kerja terus ya Gih, Ma'eh Banjuan peternakan, nuwun masih Ripon kabari Mas gemugi sehat Mas rokok masih baru pulang kerja ini lepas mandi terus menyapa Maaf ya Mas kalau ada pesannya yang belum saya balas di Mas Dwan. mohon maaf kawan <tut> mas itu Mati dalbu, Pak panjerino, Kiafam, Mbak Malika, Bang Putra Dewi, terus Mas Berkilalian, sih Jane, Mas Amran Pauji, di mana Mas Amran, nih? baru pulang kerja tadi sama. Anu dijemput Mas Sampran, montornya tadi agak mogok-mogok sedikit gitu kan, dijemput sama beliau. <tuk> Alhamdulillah, Bang Juan pokok jengukku padamu kawan. <tuk> <tuk> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Raffandi channel salam sehat susah selalu ya Mas aku padamu kawan aduh aduh Kepun, Mas kabar re. gimana kabarnya Mas Raffandi mudah-mudahan sehat ya Mas ya Untuk saat ini lagi kerja nganu kawan, lagi harian kawan, mikuli kayu, nandur pinang kawan. <laughs> Aduh. Yang waktu kita jadi anu tuh siapa nak nganu? Anu Mas Juan. Aduh ya Allah. Mas Rawandi dapat pesan dari ngano Bang Juan peternakan salam belum berjabat tangan nih sepertinya sama Mas Rawandi ya begitulah kawan harus berjabat tangan kalau nggak dicapat nggak nggak jabatan namanya kan yang penting jas gandas Alhamdulillah kalau sehat-sehat Mas Rawandi pokoknya aku padamu kawan kata Bang Bang Juan inspirasi peternak g siap masih Bang Juan peternakan inspirasi peternak aku padamu kawan ya dihajukan pertanyaan gitu loh mas entah tanya apa yang penting masalah nganu loh mas yang gede besar-besar tuh kayak nganu-nganu pade Pak Zero Channel Assalamualaikum dulur salam hangat waalaikumsalam saudaraku Paziru channel 036 salam hangat kembali salam sehat sukses selalu kali panjenengan g Pakd Paziru ngaputeneh maaf kalau ngano belum bisa balas komen komen ya mas Pakde nggak bisa ditekan ya, Nganu bang Juan punya apa di punya saudara kita, Pak Sanil 036 apa belum Nganu ini ya? Pietoki panggil teman, eh, lu nggak kenal? G Mas Mas Rafandi siap Kang bang Juan peternakan salam kenal Rap-nya inspirasi peternak kemarin, OVJ kalah Nah, nge, inspirasi peternak Gimana saudara kita inspirasi peternak OVJ kalah jam tayangnya Gimana jam tayang, lep weh Aduh, gila kamu wakil Bang Juhan Gimana ini kawan, Bang Juhan Pak D, Pak kabari, Pak gimana kabarnya Enggak bisa ditekan di filter gini gimana ya? Jaringannya mungkin ya Pak Depasir. Kok enggak bisa disentuh anunya sampean. Pelajari lebih lanjut. Selamat datang di Live Chat. Ingatlah untuk open oh, mic Alhamdulillah. Pak D. Pak Ziro, saudara kita, Pak D. Pak Ziro, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus, sukses selalu ya, Pak D. Pak Ziro, apa mas? Amin ya Rabbal Buat saudara baru kita, Desti, Destini, Kanever, back Cage, TV. Hello, Everion. Oh, hello, everybody <laughs> Kawan asli aku nggak iso bahasa Inggris tolong nganu sedulurku itu yang saudara kita ilu erforian itu aslinya piye like dun host like aku suka sama host ya terima kasih mbak atas sukanya ya mbak atau mas itu yang Destin sikan perfect check TV itu Ternewun, terima kasih, thank you, thank you, thank you. Amin, ya Pak de Ini kok nganu nih? Ya Taiki. Eh, Desti, Kamer, Beke, G kayak gitu ya. Pokoknya kalau bahasa apa namanya inggrisnya itu thanks, thank you gitu, kalau nganu orek alright alright right. dapat nganu juan. dari IPA pasiro Channel 036 malam bos juan maaf gak pakai kelambi gak pakai baju ya saudaraku, sumuk eh. lepas kerja keras tadi kan jadi sumuk itu apa namanya kalau bahasa anunya itu ya Panas Gerah gitu nah Bang Juan kayaknya tadi <guluh> Siapa? Pak Ziro Pak D Pak Ziro channel kayaknya lelet like Kalau sekilas tadi aku pas buka notifikasi kan Aku nganu Sebagaimana ya namanya kerja ya kan Kerjanya guli barannya Ada orang mau kubuka HP Tak buka HP nggak kepenak kalau enggak aku tonton tuh perasaanku Ibu bagaimana aku terus piye gitu. Ya terpaksa malam ini mulai antak Bukain semua Nanti gitu Lagi mana lagi? Nanti jam-jam 4 bangun lagi Buka lagi baru nanti apalagi lagi namanya? Suaraku piye mas gedi pora mas bisa ditekan ya, nganunya. Maso pasir untungnya waktu bolong iya Pak karena kita diseni, saya nih diseni, jadi ngeletak apa dedak merah itu, nopo nrogunan itu ngubetkan ini salah, ya kan? itu gel cepotel ininya. Kalau nganu bang Rafandi alhamdulillah saya di rumah ini mas, di saya di rumah. Apa nak? Apa -apa. Ini anakku Edo, Mana tuh siapa Pakde? Halo Pakdeku semua, salam sehat selalu selalu, ge. gitu Buat itu, gak apa -apa, Mas Citut, nggak apa-apa mas. Kalau HP-nya error mas, gak apa apa. Aku padamu Mas tutut. Mas itu. <tuh> Ada perlu menjatuh ya. Oke. Gye, Bang Juan. Matur nuwun nggih, Mas. Yang penting pokoknya kalau sudah saya ganti kasih tanda itu Bang Juan, pokoknya semua saudaraku yang apa, nanti pokoknya saya akan tetap merespon. Saya kasih itu loh gambar Log view itu, apa namanya, hati Itu pokoknya Yang jelas sudah saya oh. Nganu respon, tunggu apanya gitu Ya kawan, apa nak itu oh. hmm. sama Masuk sama buddha Masuk. Mas. Alhamdulillah selamat malam mas. Assalamualaikum mas matur nuwun mas enggak bisa dengan tekan layarnya Untuk membuat apa itu gimana ya Bang Juan Pada Pak Zero kok nggak bisa dijadikan apa Moderator atau apa Jaket birunya ini loh Apa jaringannya ya Lihat semacet. Gak bisa mas, kayak ada bulatan itu HP saya mas oh, Kayak ada layar transparan itu Apa ada yang salah ini ya Mentari merona biasa Mentari ya nah. Lihat semua Jal ma Hadid bu Assalamualaikum Mas. sugeng dalu semuanya kata nganu manjuan suken jalu malam semuanya gieh ma ee ma turnuun sudah support ma Pakdi pak de wajiru mas heru bodinya cocok jadi bodikat bukan bodikat pak de kawan bodikat wah lho ngawak kalau gini lho pak de lho Aku semua regek geng kos kotang dicuci. Bang Jambu Biji malam Kang host dan rekan-rekan ghe malam, matur nuwun. Saudaraku Jambu Biji, ampun support. Iya hmm? maaf di dalbo baru nyampe rumah ini, lampu rambutijik teles ini. tenang? Sehari nggak dipeluk jadi gerundel terus. Sana sama Bunda Ayah nah. masih aja ya, nanti matanya, ya. dapat nganu Mak Adi Dalbu dapat nyano salam tuh dari Mak Dalbu kok nggak bisa ditekan piye gitu, ya se matur suwun Mas Mr. Abed, Mas Mr. Abed, hadir malam Bang. Salam kopi hangat G, Masih. Kasih ya Mas. Sampun pinarak, sampun hadir. Iya. Hmm? Dalam. Ayam tidur. Iya, enggak apa. apa keluar. Kok Enggak iso ditekan kan G? ya? Entah, mana kena minyak, nih. Kena minyak. Mm -mm. Air, air, ini, apa rupanya. tangannya ayah basah danak, dulu. berarti ini, dana. Nanti, ini, ini, ini. Air, air, kok gini ya pak D, pak Zero? kok nggak bisa ditekan semuanya ini layarnya, tekan lama terus dilepasin loh, nggak bisa? iya taki? lekting aku? lekting aduh. <laughs> Alhamdulillah Pak G. kabar baik positif. Hadir juga baru nyampe Mak, mandi, terus bikin kopi, dulu aku Mak ternowon Mak sama Ini baru rokok sebatang rambut cek pokok pokoknya. Eh. penting dulurku ke Alhamdulillah. Mas Mister Abed, salam buat teman-teman semua ya Bang Mak, mak, ku Mak Juan sahabat pesan dari Mbak Ade Dalbo. Mas Aris Energen selamat malam, on Selamat malam, Atur nuwun Mas, selamat malam kembali. Mas Aris. Yang Sip, kawan, pencuan. Aku pengen delok Bos Dalbo live kapan live Bos Dalbo. Kalau enggak salah eh tadi yang live tadi siapa ya? Mas itu dia tadi siang kalau enggak salah sebentar eh Tadi sore ini kalau nggak salah apa kapan ya? Setahu aku ada pemberitaan nanti besok aku balik. Hmm? Kok nggak bisa disentuh ya? Ganu gambar jaketnya ya? Entah ya. Paling kena ini paling. Kena apa nak? Kena rambut neles. Hmm. Kok nggak bisa disentuh isanya. Oh, hmm? aku pengen delap pos delap kapan gitu? masih mau kaya mana siap mas situt, nah, saya itu terus insyaallah mak bos seru pundi pun bos, pak de pak seru channel kalo ini asli jawa timur blitar, pak yang sebaik lo, ya sampaian pun di Oh Mas dia ya, ya berarti kan lab, loh, mas Kayaknya aku tadi Mungkin sebentar toko muter-muter jaringannya ngapa mas itu, terus aku di jalan, kan, tak suruh bonceng orang rumah Tadi sebentar Terus aku mandi, terus apa Amin Mas Mister Hadet Amin Pokoknya support terus mas Mana yang apa, saling Pokoknya saling doakan Support Itulah yang terpenting aku tuh kalau kerja nih mas lor Pak deto atau semua ya aku stop gak buka notifikasi tuh gelisah loh terus terang kerja tuh pak nanti istirahat habis rokok dua batang tak bantu apa dulur-dulur semua nanti terus tak lepas lagi kerja lagi cuman HP itu kelentang-kelentung bunyi terus <laughs> aku aduh gini pasti notifikasi ini ya kan wah sopannya kok keting biar tanda amin kata Juan sukses semua gitu lu mas itu. ya gak gitulah kawan yang namanya kalau mas lab ya kan ada canda lewat tapi nyamati mati ya benar loh kita fokus ke apa kok ke candanya gak ke lapinya kawan kitut sek sek sek mak randanin nom po kue iki biop mesti ini kaya nih kue tuwe si neng nomi ku rataku jarang aku ngelok rondo sing anu mak adi sing rote-rote semua nom si jelas kue umur-umur seket tatang pulung nah itu pun Bu. Bu. Aya ini kopi. Mas Juan ditanya sama Pak Depasiro, "Bang Juan malam ini kah?" Ya, Pak ada janda lewat tapi saya jadi jadi umur 25. Uje 6 Mas Citut itu berarti Bang Juan lah gimana loh mas ya kerjaan-kerjaan gini loh Bang Juan. cuman perasaan ini ya, kayak kecanduan gitu entah candu entah apa yang jelas tuh kalau ada notifikasi penting penting tadi kutengok tengok banyak belum aku buka pokoknya yang selempet aku istirahat merokok ya langsung tak apa nanti tak bantu tak tinggal kalau tak tengok nanti yang durasinya panjang tak tinggal nanti kira-kira Dapat 15 batang nanamnya pinang Langsung tak apa Balik lagi ngerokok Jadi Seperti itu Cuman masih banyak yang belum saya support Mas Tuan nggak bisa untuk nekan gitu ya Togi Mas Dani setrek 46 Malam mas Ayo malam mingguan salam buat teman-teman yang hadir Mas Amperan kanan mana nih? Nah, mas dia lagi katanya tadi kondangan apa-apa gitu loh, mas Ampran tadi, uang kerja tadi sama aku, katanya kondangan, mungkin lagi kondangan dia mas Dani, mas Tenun dia mas Dani, sampun pinara, kok ini ya beku nggak sih? Oh bisa, Alhamdulillah bisa, bisa Tadi, Nganu tadi Pak Deh Pajiro mana? Izin Pak Deh Pajiro jenengan kulo kasih tang Popo kunci pas niku, ngamputin deh Pak Deh Alhamdulillahirrohbilalamin, nyapo tunduk-tunduk Tadi kenapa ya malam-malam gak peluk aku tadi? Gak peluk, lihat tadi ayah kerja lo nak Tunggu nak ayah tak meleret di HP kira sih. Apa tuh? itu lepak Di. Pak Di hmm. Citut. Eh. Pak, di, pak Di Hadi, Pak Di Misar Abeb. Oh. Pak Di, di Juwan, Pak Di Citut. Pak Di Paziru. Banyaknya. Pak Di Dhani. Terus ada lagi siapa itu. dok hmm. Pak Di Aris, M Aduh. Do. Tanya dok iya padi jambu biji itu ada terus tadi yang dari apa di sini cani di ini ada ini HP ku kok rotok keder-kedernya apa ya Bang Juan? Paling itu palingnya nggak air. Enggak nggak kena air mak. Musuh, musuh kena air. Eh. <tuh> eh. Tuh dapat apa? Rondetelas teles Rondetelas. Aku mau ma malam saya malam mingguan sama buat temen mingguan salam buat temen, -temen yang hadir mas Ambramu nanti saya WA tuh dapat pesan dari eh, apa Mahdi, enggak. dari Mas Tidut uh, iya ya Cak Tris, lali rata celum Cak Tris, paling ngamuk Cak Tris dinegi makan aku, gak salaman becak. Cak Tris oh, Cak Tris Cak Tris terus sama Pak Di pasiru terus sama ah ketinggalan mesti wongir rapat nih kak malam mingguan nih mas bambu alip nendi mas? mas bambu alip Mane. aku padamu mas bambu alip oh. eh. apa tanah ayah sakit giginya nih dalam sana enggak enggak aku enggak sakit tuh nomor wi apa di Pasiro mas Oi oh, ya ya. Ngapun nggih Mas Dani. Pak Dedi dan, Pak Dani dong Iya, Pak Dani, silakan Pak Dedi disapa-sapa. Derenye semua. Nggih matur sami-sami Pak Dedi Pasiro jaketnya nggih. Bagino WA ya, saya malam baru mimpi sama Bos Juan sumpah baru tiga orang. Nggih siap Dicatat niku. Nomor WA-nya Pak Dedi Pasiro. Dik, ambil pe mandek tak nyatat nomor WA-ne -nya, Pak Dedi Pasiro. Tuh Mas Dhani, linknya Pak Depaziru Mas Dani Insya Allah, pokok sedulurnya Pak kita Pak Depaziru pokoknya, semangat Mas Dhani tuh, langsung ditekan Mas Dhani Hah. Nganu, coba sahabat, aduh lupa tadi ya Mas Andrian Musical Channel, di mana Mas? 08 Piro Mondok, tunggu taca dulu ya Pak D pasiru, belum wow. screenshot saya mm. pak nomor ane, tekan lama-lama betet. -lama. alhamdulillah. Oke, okay. sampun mas. iya. <laughs> hey. Mak, uh. lo, ngawal, mas. sana sama bunda? Nah, kalau sekolah. Iya, oke, okay. sampai enggih juga. Nganu, Mas, sudah saya screen, sudah sampai ke bawah mimpi ya. Bos, sampai ke bawah mimpi ya, Mas. Aku udah bunyi gigi, gorombalasi. iki komentar sampai apa tadi malam? Pulang, tah jam berapa tidur aku setengah lima kalau nggak salah seran gitu kan ser sudah. Sudah kokos, ngopok -ngopok, bebek -bebek. tangi sudah jaguku udah kokok ngepak pepek pepek masih tangi yae ya mah angkat kerja terus ngarit dulu deh pagi tadi ngarit ngarit rumput dulu terus tak tinggal kerja <Sekasiles> aku masih umur 17 masih riuso, belum pak de nomaku Allah ayo pak Mas Pazirus Chanel berarti aku kini lupa mas lagi ya. umurku cek enam mas aku se umur seongolas tahun ya gak salah lo umurku berapa bu enam tahun cari-cari nah, aku itu <laughs> eh dulu belum mas apa nggak pakai keruan nggak mas. masuk angin seguran kali mas Citut hai hai hai dari cuma ma, ma aditalbo mas Citut dapat pesan dari mas Dani stretch 46. Dan mas Citut salam kenal Ki Jagu suaranya rong rong doku oh nene aku ngerti mas itu kya benar kya, ki jaguku suaranya rondo ku, kya leras mas. Apa udah hujan di sana bagawe terus? Ada sih kok hujan mang, layu hujan taruit, iko laya hujan tarwi <guluh> nak cari nih kan cakus yang nengkulon kono nek damas raya pulau punjung cari nek muni nek siko hujan tarui nek muni bang juan hujan mas tadi malam hujan sampai jam berapa dari jam 12 hujan sore hujan cuman ya nggak deris terus teman tapi hujan terus saya nggak sempet mujani gitu kan terus kerja lah terus ya Mak. Di ma, situ hujan ya, Mak. Jawa, Mak ya. Ma, di cepo kemarin di mana di Bojonegoro ya? Hmm, tadi tadi di Pasiro tadi wong di tadi? Saman tiang pundi Mas, Mas Pasiro mengatasi bikin konten cara mengatasi roda teles di musim hujan. Wih. Untuk motivasi tuh Mas Paziru channel Itu kayaknya belum ada channel seperti itu Bikin konten Mengatasi rondo teles di musim hujan Bener cepat Mas Dhani track 6 Bikin itu loh Kata Mas Paziru channel 036 Bikin konten cara mengatasi rondo teles di musim hujan Dan orang, -orang sosok tak gaik Citu Ayah suaranya rondo ku. Ya Dani Strike itu Mas Dani dapat pesan dari Mas Tut. Alhamdulillah di sini darah ada Mas Juan. Alhamdulillah ada Bang Juan, Salam kenal. Bang Juan dapat pesan dari apa Mas Dani. Bang Juan, salam kenal. Selamat malam kembali Mas Putra Dairi. Pipun kabari bagaimana kabarnya. Salam sehat selalu Mas E. Eh. Aku padamu, Mas Putra Dairi. Lu sampun bajunya lah itu sudah ngano? Sudah tak kasih baju, Mas Putra Dairi, Pak de. Saya ngerti bahasa Sano kebetulan apa per dapat orang Banjar. Nah ini Mas Mas Juan, kalau saya bahasa Banjar nggak bisa, tapi kalau Mas Amran Pauji mungkin kalau hadir di sini ya mudah-mudahan dia bisa bahasa Banjar. Bang Juan, Bang Juan, Salam kembali Mas Dani dari Bang Juan. Mas Dani, Mas Pasirum bagikan, anu rumahnya. Ayo ditarik-tarik, disabat-sabat yuk. Putra dari Sudeng Dalu, Mak. Dapat pesan dari Mak Hadidalku. Mas Pasiru, Salam persahabatan, Mas Dani. Gak kedengeran ya? Tak cedek nih. Apa polumku ya? Poli jenis polumnya. Udah ngano Mas. Sudah banteri perasaan. Mungkin HP ku nganu. Mbu HP ini paling rasaku Iya Mas Dhani Bikin-bikin channel cara mengatasi ronde teles di, mus, di waktu musim hujan <tuh> <tuh> Orang enak gitu jalan gitu Aku yang orang enak itu biasa nih langsung munggah gitu kan, Mbak Yu ananta Pram, Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Mbak Yu nuwun. Mbak Malika Gimana Mbak Malika Terus Aduh Yang sama-sama masak -sama tuh siapa Mbak Yu kita, saudara kita yang Menuhnya masak Mbak Lika Kok Mbak Lika duduk Aduh Ya Allah kok ya Lali Astagfirullahaladzim Bang Juan, Yang Saudara kita yang Nganu apa Rumahnya masa masak tuh siapa Bang Juan? Lali aku Mbak siapa ya Ya Allah kok Lali Lali kok Kok Giling nih Mbak Nah kata Bang Anu, putra dari Mas Pasiru, Nek Bas Rondo kita buka channel baru Bang Pasiru. Bener Mak. Channel harusnya memiliki bahas kisah subscribe pie. Kada channel menurun ga? Bagaimana cara mengatasi agar subscribe itu tidak sering hilang setiap hari ataupun gimana caranya membuat thumbnail yang benar ngono jane teman cuman aku iki gak iso jurusan ngono pakde dairi aku iso Mas izin pamit dulu ya saya mau tamu di rumah teman-teman yang komen di sini ge okay onggoh mas, maturnuwun g mas Dani, enggak? siap minimal mas Dani tiga ya mas, Ayah. ditunggu satu kali dua puluh empat jam, wah bagus ya Naya, ya sana main dalam, mas Dani, alhamdulillah, naik pagi orang baik baik siap Nanu mbak yu mbak anantafram kapar suara jos oh nge nganu mbak yu mbak anantafram oh, nge Ananta, kulam blitar mak sanandayu bapak kok garum mijang nek kulam mantuk teng blitar kulam silaturamik ini penjenengan nek tiang rio Kediri, Pagung, Karanganyar Pasar semeniku ngilan Mbak Iw. Arah teng sumber podang Arah ke Gunung Wilis Hadir, mana yang Gunung Wilis Lalu <laughs> kok ketawa Anak-anak malam Bang Hadi, apa kabar Mbak, oh, disini ah, Mbak Hadi Dalbu, Mbak Ternun Mbak Yu Ririn Jailani Beripun kabar Mungkin-mungkin sehat geng, Mbak Yu Terus Buat saudara kita Ada kok Mbak siapa ya Yang masak-masak juga itu saudara kita mas. Dengan keterbatasannya Beliau itu tetap semangat Makanya aku termotivasi Makanya kalau setiap pada beliau konten masa, atau mbak Ririn bikin konten masa, orang rumah tak suruh nyontek gitu soalnya orang rumah tuh gak kreatif ya kreatifnya, dia orang rumah tuh mencintai saya gitu loh kawan <tik> do, bukannya bawa masuk do oke mas Dhani siap laksanakan kata mas Dhani Intan, bang juan biar nyambung dulu tentang youtuber ini kirim nomor bang sampun nganu pak di dairi sampun alhamdulillah lah sampun sampun barusan tadi apa besok saya koordinasi dengan beliau kaya mas juan ya kan kawan Iya. nganu bang juan aku yuk sibuk maresi nanti saya usahakan saya buka abis panjenengan, ya kalau FI saya ya mas Heru Kancil itu angga itu Nanti kalau punya sampahnya apa Bang kemarin Bang peternakan apa Gitu kemarin Dapat pesan Mas Hadi Mas Hadi dari Mas Citut Citut Ma'adidalku dalemak Mas Musran TV, Assalamualaikum Mas, apa kabar ya Mas? Maaf, saya baru hadir lagi sibuk kerja. Gimana Monggo Mas? Kerja itu yang utama, kata Mas Juaan. apa papa Mas. Waalaikumsalam, Warahmatullahi salam sehat, sukses selalu Maseh. Mas e. Mostran TV, disapa-sapa Mas, saudara kita yang lain mas e. Biar erat salat rahminya. Gimana kabarnya Mas? Mas Musran TV, perkembangan channelnya? Pokoknya aku padamu ya mas, mohon maaf kalau ada sampean tadi apa ke saya belum bisa balas atau apa, saya lagi apa mas, gitu kalau disampaikan di sini enak gitu loh, mas mas mesran, <gifix> Pak De Putra Dahiri cari IP ini enak Pak De, sekeco, cuman 46 ini nih dulu bang juan peternakan, pokoknya pun lo. De. Ibu suruh bikin kopi nak. Padep suruh bikinin kopi gitu. Ibu enggak um, ada. <gimana tuk> iya Mas Citut. Tunggu yuk Mas Citut. Masadi buat cerita kita Ada di ipar saya ada di belitar Mas dekat alun-alun Pagutien Mantuni mantan lurah Pagutien. Kalau saya dari alun-alun itu kalau nggak salah sekitar berapa menit ya sekitar lima menit kalau rumah almarhum bapak apa almarhum ibu sayang nanti saya nganulah mas nganu apa namanya mbak yuk ini apa Toki Toki yang ketemu dalam Oh lah Pak Dipa Jero, ada saya ada di filter Mas Tegalonan Panggunden Mantune mantan lurah Panggunden Panggunden Ya nanti kalau misalnya apa WA-an ya Pak Mas Paziro. Pokoknya di deskripsi saya itu ada nomor WA. Nanti kalau misalnya sampai enggak apa ya dicatat di sini enggak apa-apa biar nanti saya apa. Tuh Mas Musnan tujuan peternakan membagikan apa rumah menurunkan apa aktivitas rumahnya siap kawan bang musran tv builana koso setengah jam lebih ya oh, oh. tuh ya, anu kanu oh. mas putra dairi putra dairi pak de dapat pesan dari mas titut sama ke ke channel saya bangsuan <guluh. laughs> oh kita facebook saman lu <guluh>. kok kayak so titah kan gipi ya toki toki ya kecil aku hmm? firman juga anda tak sekeren sute mas Mama ketan saya siap po dari wa ya saya. Saya tidak nyelip pensilnya belaki, tak nomor, dak. Dek. Tak nyatet nomor, Dek. Cek, Hadir, Bang. Selamat malam semuanya. Mas Babu Alip. Gemat matur Mas. Atas kehadirannya dan waktunya. Aku padamu, masih eh. Salam sehat, salam sehat sukses selalu, Mas. Matur nuwun Mas. Sampun bagekne. Matur nuwun sanget. Ya. Iseng, kata, masih oh, ya. masih dalam. Penanya. tadi lho, ada. Saya tak tak Dapat pesan Mas Alif dari Mas Paziru malam Bos Alip, G saya tuh pengen bangguan Mas Paziru Mas Bang tuh tuh masih saran lah ke kita nih gimana lah caranya tuh kita ini konten kita lebih baik cara yang pertama yang daripada kita nanti ke darung darung gitu lah kalau bisa Wong Jui bias misalkan ke darung ke darung tuh terlanjur Ya Mama di Daripada kita nanti ke Darung-Darung lebih baik kan kita tanya Mas Bambu Alif, tolong to Mas dijawab pi Mas. Sarannya gimana supaya kita itu lebih baik ke depannya gitu loh. Mas Mas Bambu Alif. Tahu baru pulang, Bang. ada Sinten, Bang? Mas Bambu Alif. Iya mas Bang Tamu baru pulang Baru pulang Tadi tak tengok pun Datang terus balik lagi Menuhi itu kalau menurut saman Gimana bang Juan, mas Bang Alip Mas Itut Padi pajiro Dapat nanti buat sekian Padahal saya gini Nanti kalau ada Saudara kita yang Main ke rumah kan Itu saya minimal Tiga ini Terus saya Apa nama Kesana seret gitu Terus Mis Tak tunggu Misalnya kalau datang duluan Aku responnya Cuma kasih hati Atau apa nanti komentarnya Tak tunggu besok gitu Jelas di situ ada notifikasinya Ini Tadi dapat notifikasi 8 Yang hilang Sebelas Iki piye toki Kataku Taki yang ketinggal aku Ilang. Mas Bambu Alif Tipe mas Tobi ya keting aku Toki ya Albu, Dapat pesan tuh Dari mas mas bos Mas Bambu Alif Ma'adid malam Malam pasiru channel Musran TV Saran buat sampan bikin konten yang sangat dicari orang Itu mas Musran TV ada pesan dari Pak Ngano, Ngano Mas Paziru Channel 036 Mas Musrahan saran buat saman bikin kontennya sangat dicari orang kira-kira gini Mas Paziru kalau iya orang ngomong bingung saya bentar bentar iya mas kur Warung. Warung. Itu situ. Ora. Oh. enggak. Iya. Warung kok ada. itu. Untungnya ada. Gitu dia mas itu Terus ini jangan gitu to, Mas pembualip. Yo gini loh, nanti ya pokok saya tanya sama Pak Juan, entah ya pokoknya gini loh mas, bukan saya itu gimana, wow. yang jelas gini tanya -tanya saya tanya sama sampean, atau... sama Bang Jun pokoknya semuanya lah, sarannya gimana ayah. baiknya, mas pembaling jalur nomor W.A. nih to mas di nomor W.A. nih kalau mas ya mana pananya nya Dalam nak aku harus bikin maju loh ayah gue enggak nah, aku, enggak enggak lah, enggak enggak enggak Terima kasih Putra Dari, terima kasih Bang Pasiru Kalau saran saya sabar dan tawakal Mas Heru. Yang penting aku padamu Selalu ada, jangan dibikin pusing dia Mas Itut, gak Aku padamu kawan oh, Mas Itut gak, gak. Aduh. Eh, Mas Itut gak. Salam balik mas situt. ayah Galang, aku mau minum mau minum ibu. ibu di mana? Di situ ketinggalan di situ. ya nanti kalau ya, nanti usah menganis, nanti pinjam ayah kan bisa. tapi ayah bang balas komentar pak Dini, di sini banyak ya, ya ayah iya. Nanti belajar yang pinter ya hmm. Mas Mahadid Albu membagikan itu Mas Musran Ya mas Pak Channel Terima kasih sarannya Gih mas, pokoknya kita tuh Mana yang terbaik gitu loh mas Musran Jadi saran apapun Entah itu ibaratnya kalau memang apa gini kalau menurut saya mas Musaran ini prinsip saya prinsip ya walaupun itu pun kalau dia itu ibaratnya usianya pun di bawah kita kalau dia itu bisa menghargai kita saya lebih menghargai beliau ya, kan? saya baliknya kalau saya misalnya apa ya gitu pula sebaliknya mas itu seterusnya ya nak majuan madi mas mas bambalip cuman aku pengen sebenarnya itu kreativitas kalau saya bikin barongan kayak kayak sejenis bikin barongan lah alat kesenian tuh alhamdulillah saya kalau di rumah ini barongan bikin sendiri mas tapi ya di seni ya ya mohon maaf nih cerita di seni itu saya bikin sendiri kayak tipil kayak barongan biasa itu untuk seni saya bikin sendiri tapi kalau masalah seperti kreativitas seperti mas bambalip alat tw selengkap bikin kayak gitu saya itu minat gitu kalau masalah ngukir saya seperti lah seperti apa mudah-mudahan insyaallah bisa gitu mudah-mudahan bisa asyidu ini mas pembalit, ini bikinan saya sendiri mas pembalit. Kalau bikin kayak gini saya bisa. ini. ini langsung ini bikinan saya sendiri. Ini. ini bikinan saya sendiri. ya nggak pamer mas ini kalau bikin kayak gini bisa saya. tapi kalau bikin sejenis kayak kayak mas pembalit itu kreativitas seperti mas pembalit saya belum bisa mas opo kemungkinan kalau belajar alatnya ada bisa nih kalau saya bikin kayak gini bisa ini pikiran saya sendiri mas nih tuh bunyi dia Oh mangap-mangap dia kan ini pikiran saya sendiri alhamdulillah ya enggak nggak iso tapi bisa gitu kan Kalau menurut Samen, gimana kalau bikin konten lagi yang tentang di, di seni, Mas Bambu Ini, supaya enak kan sambil nonton, ya kan? Ini, saya menggelok sini. Nah, ini, Ini pikiran sendiri. Kalau bikin konten seperti itu, kira-kira gimana, Nganu? Mas Pura <treeady> <tiuffy> ibu-ibu Radhi <t vehicles>.. <reciprocal> Enek-enek Mas itu. Mas Adhi Bikin buruk <treeady> semua kawanku, hmm, enak sing rakewo Perdi Lalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Perdi. Aku padamu Mas, salam sejahtera, sukses selalu Masih. Eh. Buat Panjenengan. Kiko makna iso isu dicek lagi Mas Perdi Lalian. Panjenengan, perempuan gimana kabarnya di apa namanya, Allah ya Allah, di mana itu, anu bahasa kakak tuh Papua, di Papua Mas Bertilalian, gimana kabarnya? Kalau ada calon sub, sub komen di tempat, kita di berkunjung ke channel kita suma siap si mas Pak D Putra Dari mau tanya sih ini si Abang Senior kalau ada calon sub komen di tempat kita kita berkunjung ke channel kita kita sub masalah kita nggak sub gimana solusinya Abang Senior nah ini kalau ada calon sub komen di tempat kita kita berkunjung ke channel kita sub masalah kita masalah kita nggak di sub gimana solusinya Abang Senior gini mas kalau bisa gini aku kemarin tuh pernah nyoba tapi entah ya jurus gini apa enggak enggak ya Pak Deputra Dairi kemarin tuh aku ada siapa ya tapi dia beliau enggak enggak pernah ngenuh aku Tapi aku sebutkan gimana Mas Pak De Soa Puto jenenge kau lali aku jenenge Sopo tabu ndak yang aneh Mas Embong Banyuwangi Satu Terus ada lagi Pak Sopo ya Min-min gitu nah Nganu mas Den mas Lamin Gitu Aku tanya sama beliau tapi nggak dijawab Itu kemarin tak tonton terus gitu Dia kan datang ke kita Komen terus kita subscribe ke beliau Ya Ya aku enggak misalnya kayak gitu gini, Mas. Aku cuman yang penting intinya saya dukung ke beliau. Mau masalah beliau mau subscribe balik ke saya ya saya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak subscribe, enggak sub ke kita, yaitu guys resiko, Mas namanya konten kreator ya, Mas. Gimana? Tapi yang jelas intinya gini saya dukung terus ke beliau. Misalnya beliau dulu yang subscribe ke sub ke saya. Saya tunggu Dua hari misalnya kan. Paling aku komentar-komentar ke punya dia, nonton videonya dulu dia ke ke beliau yang sampai puas lah. Baru nanti waktu yang tepat misalnya satu kali 24 jam aku sebalik. Saya balik karena apanya gitu. Itu apa saya biasanya kalau misalnya orang tuh datang ke kita ibaratnya Anu kawan, saya tonton dulu videonya sampai puas, saya suk, kadang yang gitu, yang balik kan ke, ke kita itu langsung dibalas Nah itu kalau menurut saya itu kayaknya sepal, tapi entah ya, kalau menurut yang lain, tumburan gitu nah Itu nggak masuk, tak tengok TV, anu, apa namanya, di channel, channel youtube saya kayak ada kan di sampingnya, tentang itu ada channel, itu nggak nampil gitu terus kuyak punya mak bambu alip pun kayaknya kalau di hantu nempel di bisa segera publik, entah kayak gitu gak tahu yang penting aku padamu lah, yang penting bodoh sehati, seger keluaran amin, ya rabbal alamin alhamdulillah mas bergilah kalau sehat mas aku padamu masih maaf ya mas, belum bisa balas itu beneran mas gue aku berinding gimana di se takon burne itu mas cara kepala naga gih mas kepala naga tapi naga nya kau yuk gini cilu kui se tak rotor ini teman yuk gini ki gini marai angel ya mas miring ini naik kan nah ini naik kan di bengkal karumangap kalau channel serat jangan berat kita dapat suka balik kawan tentang berharap komen kita dipasang pin gih Mas Mas Juan bener maksudnya dipasang pin itu gimana ya kalau ke channel beserah dengan berharap kita dapat sekali kawan tapi berharap komen kita dipasang pin. Nah. Nggih, pin niku pripun Sematkan niku napa pripun Bang Juan? Bagaimana Bang Juan? Oh. <laughs> kalau bura yang badannya kuda kepala cewek di tempat saya. Oh. Nggih untuk ini apa Burak, oh itu burak mas itu kayak sayap. Ini entah jenisnya apa mas, wong saya bikinnya itu ya nggak nyontoh nggak apa atau tidak kan? Sementing tak tata-tata tak tak, tak, tak, tak, tak kayak untu, tak belah, tak pasang jamangi kui, yo ya kan tak kayak ya, dulu tak kayak besi wes, terus tak cet, yang mas? Lui. Waduh, Waduh perjalanan tuh, gitu. Ben enak kan jam wah. Nggak kuat. Putra dari kalau setiap ada berkunjung tetap di situ, entah dia sub Bali apa enggak enggak tahu. Gak takut buat masalah makat makcuan di los naik penting upload video bener mak aku padamu mu makat bener kalau ke channel bisa jangan berat g bener leres niku mas bambu alit dapat balik kawan ku tapi berat kita dipasang pin g mateluan maksud pin niku single pun g pin Om, gih, Mas Bang Bali mantur Mas. Demi tamak, sing maksudnya maksud. Jumnya aku padamu, assalamualaikum, Bang Bang Walid. Assalamualaikum, Bang Juan, kata Mas Perdilalian. Insyaallah Mas Perdi, bajuan nggak live ya, kata Mas Perdi. Besok ya Mas nya ya. Itu kalau soal channel terang perang aja Mak sampai saat ini masih bingung Mak mau. Wassalamualaikum, Mas Perdi Lalian bagi linknya Bang. Mas Perdi disuruh Mas bambu lep, suruh nurunkan apanya Mas alamat rumahnya. Saya juga nggak tahu cara memasang pin. Bayu kui. Tuh, di situ hujan ya mas, tempat sampean Di sini mendung mas, agak-agak kemrepet-repet gitu loh. Ya, Baca linknya biar dikunjungi. Eh. Muda. Muda. Muda ya? Ya pura udah surga kalau oh, enggak, di ceritanya. Onggih mas, sing saya berda mano mas citut ya bang juan kalau mas hadi malah buruk ibu-ibu pakai <laughs> enak mas citut iya betul kawan citut jari nepian ngono mang oh, iku mas perdi itu. mas bambolip sudah kan sudah turunkan apanya iya aku padamu Pokoknya aku padamu, saudaraku. Ntar WA ya. Mas Hadi. Ntar WA ya. Nggak. Mas, Mak Hadi. WA-nya sampean pun di, Mak. Ciput, mana toh, WA-nya sampean. Mas Musran membagikan link. Tuh, Mas Musran membagikan link, Mas. Mati daku, oh, Seran TV, mas, Musran, OTW, oh jangan pakai kawan, itu punya saya. <lalu> Kamu tanda mas, coba terus, dia aku gak kata-kata, iya, saudaraku, sinyal, aslinya, apa kado? Aku enggak mau aku kebuka, aku kebuka, <laughs> iya kawan memang bahasanya nganu mas bahasanya cendangan itu berpon gitu. ngaran itu unik mas nganu bantuan Juan sampai nganu sudah apa ya mas sudah jadi saudara belum sama nganu mas Andrian musik channel eh berpon ya mas Andrian toh Andryanto itu nama ayah, Mas. Andrian Musikal Channel. Iya, mas. Bang Juan, nggak apa-apa, kawan. Oke siap, bang. Mas Petilan, punya saya, bos. Punya Mas Hadi, mak. Oh Mas Tito. Punya saya, bos. Hah? Punya Mas, eh. sepertinya belum. Kawan lagi, jangan pakai kawan itu punya saya. Bercanda, Mas Musran TV. Ternyata IG Mak Adi Ternyata Ternyata ik, Mak Tenang loh Mak Ma Adi Mak Adi Dalbo ini, ini saya mohon dengan panjenengan, Kawan Tolong nomor WA sampean Mak Adi pen tak kirim PTE alas. Oke, aku nyapu. nyapot. ik. Lah iya, itu ik Mas Musran IG iki itu apa bu? Siga gram Instagram gitu. Instagram Jajal nanti tak ngano Mas Musran mana tadi Mas Musran Dilarang merokok saat lab, Orang rokok bat nyamuk gitu, Mak masjidut Cito, um, hmm. obat nyamuk kok, udur rokok kok, ikum lo, anu, <tuk> ngapain tenegas? obat nyamuk, wa ke nyamuk eh, <tuk> lo kini apa tadi Kok malah gini ki? HP ku kok bu? HP Naya kok nyentuh-nyentuh di wiki maksudnya iya tuh bu? Kena minyak. Iya pak Bang Juan. Mas Hadi ada nomornya sama saya kawan. Siap kawan? Nanti saya minta kawan. Oke kawan. Mas Tito siap. Nanti tak saya koordinasi sama saudara saya yang di agen dua sana di desa saya. Beliau katanya bisa ngirim-ngirim, nanti coba saya saya apa gitu kan. Berapa apanya, caranya bagaimana supaya nanti sampai sana bisa hidup gitu loh Ya, nanti di nganu disilangin madi Ma Mahi sama jantannya apa betinanya Mahi. Nek Mas itu lah Mas Titikku bendingan caning jahit, <Gusul> ya te, mas itu ngawutan deh mas, tuh Nganu mas itu disapa sama nganu mas mas mas bangbalip, masku tersayang aku padamu mas Bambu alip aku padamu, pokoknya catat kode aku padamu itu wis Jelas okay. sah, tuh kayak itu, sah gitu mas. Deh. Ngano bu kayak bu? Waduh, merokok nah Cari dilarang rokok. Iya pun iya, mas Mbak Balit. nganu Apa namanya? Gak apa-apa mas Mbak Balit. Iya pun mas Mbak Balit kalau lab tuh dilarang rokok. lagi lah saya mana bang juan, nek sampean aman tanggani sampean, deh ini 2 pt alas dan kok <todengko>, terus kejalan itu yejal ayo, yejal gak ada kejalan karena tanggani sampean, ayo <todengko> amanah mas insya Allah, pokoknya sehat-sehat, tuh netas lagi Entah berapa, empat apa, tiga tadi Belum entah apa Aku hidupnya empat ayah Ma'adidah, Bu Kenapa seperti itu, Loh saya bingung gitu kan Loh, nyapa lagi Bu, api ayah nyentuh-nyentuh terus Kepie top, Bu Belajar ini enggak oleh rokok mas Juan. Cari sopo mong mas itu topo sopo mong ya. Ayo, yo aku gak merokok. Oh mas itu dilarang merokok saat lab. Ya aku kak wanita rokok merokok. gini pula mbak nih pigor. Aduh mas. mas. Ya, Mas Adi, cari Mas Kalau rokok aku padamu, yo gitu maksudnya Mas aku padamu Mas, aku padamu Mas Citut. Ma siap dipasarkan nih, Mak. Mak. siap. pokoknya aku padamu, Mak. Lagi mereng ngerokok terus. Lek aku tak cecek rokok e tak padeni, Mas. Jerene enggak enggak ulang rokok cari Mas Citut terus kita ya? nah, ada cek apa patah ini apa yang nganu bang Juan. lah aku merokok terus iya juga ya ah ngepusing nganu Mas itu ini ah oh no <kunpetan> ku nah, ini malah ngepeng ini malah Ismat semakin dipenuhi ini penak ini aku padamu kawan aku padamu mas bambu dapat dapat pesan tuh dari mas mas perdi lalian siap nih udah dibalik nih mas, eh. gaya nih Jik, jik sore, sing get, sing tuo, sing mas senior. Mas belajar dari pengalaman ya mas bang Semua itu belajar dari pengalaman. Dalam Iya, benar mas Petilalian. Bener kakak? Kalau left merokok tambah ngopi itu, Mas, aku padamu banget. Iya, jane. Hmm. terus aku ngopi sopo aja. Oke, kopi dana, kopi sana, kopi sana, kopi sana. kopi ayah, oke. Cipto tiga, gak ada, ada. Dapom lah ya daya kuih. Lo, atau nah, dicoba, Mbak Mas, musran gak apa-apa merokok jadi ini orang-orang mas itu jangan buah lah jang. eh kepribin pribindah lah mas itu aja kayak gue lah menunyong pate ini rokok eh mau gak rokok mas mas itu dapat pesan dari mas itu Citu ini gak endapom loh Malah gak bisa masuk selain aku padamu masuk selain koleksi bambu unik gak dik saya bambu unik gak kau simpan balik Ya unik toh Nah menurutku masih itu ya, unik nah maksudnya gini masih itu kita kon masak balik Bos bambu balik koleksi bambu balik kondek gak Sampai ngelomlek si bambu unik enggak nggak lo ditawani, karo mas titut di saya ada bambu unik bos, nengin aku duit, berarti mas bamb, mas titut duit bambu unik, uniknya pihah mas, opoiku kah, pering petau apa pihah mas, aku nggak mbok tawani mas, mas titut, aku padamu mu penjualan, injong ngerang rokok, orang tenyeng orang ngomong Ngomong. bener mas aku ini gak ngerokok toto orang ngomong mas orang yang ngomong bangiru ayam butanya udah tidur apa belum sampun mas tidurnya unik mas ya liat, tidurnya unik tuh tuh tidurnya merem kan lu melek wala. tuh tidur dia hmm. tuh tidur tuh lagi turu dia mas, lagi turu kan? Dia tidurnya di situ setia di situ dia mas. Yang banyak di sana. ya. ya, ya. Um, hmm. apalah, nak? Besok malam nonton malam. Kapan ah? Oh, Oke, okay. ayo teman-teman ngopi, iya kawan. Terima kasih kawan, Mas musran Aku padamu Mas bambu alip thanks udah balas. J. Gak koleksi bambu unik, Bang citut Mas bambu alip katanya gak koleksi bambu unik, Bang. Katanya Mas itu kalau dikasih pasti mahmas. Do ya, Batuk. Batuk. Kucing ngopong nggak nggak mau kucing mas kalau di situ. Kucing takut sama ayam hutan dia. Tapi nih cili itu yang kecil masih lahir itu itu jablok <laughs> Entah kok apa. suka dia. Kayak entah baunya mungkin apa kan? Apa tuh? enggak apa-apa. Salam Pak D. Salam sama Pak D dulu. Bilang. Oh. Assalamualaikum Pak D. Yeah. Bilanglah sama Pak D. Ma, kenapa enggak mau? Nanti dimarah sama YouTube kalau ada anak kecil di depan kamera, Dok. Enggak dimarah enggak, Mas. Kalau ada anak kecil depan kamera gini waktu live. Eh nanti nanti dimarah. Sana, sana sama Bunda ya, Ma. Udah sana. Dadah. Dadah. Dadah. Eh, lengkap sama saya gitu. datang lihat deket-deket kali apa no, banjitut unik kayak apa banjitut itu lo mas bambu wali pring petuk lo mas bambu petuk bukan mas Bali wali bambu petuk lo mas arti kaya mas citut de ini mari ngano aku deh mas citut kirim nganu kan media gambarnya pring petuk asli mas kaya ini juga eh mas beng kaya bang sapa kaya sing petuk pring petuk siapa mas perdi kalo enggak salah tuh yang sering ngupload apa namanya cari bambu petuk itu yang di Lampung saudara kita itu siapa itu ya namanya ya kapan-kapan aku tak main ke ke beliau lah nanti biar dapat ring petuk kita kan bang citut kirim linknya biar kunjung ngopi toh mas citut siap bang Mas, berarti lalian. Saya nggak bisa kirim link, Bos. Iya, <tuh> <tuh> Mas, itu Mas. gimana kabar ayam dan channelnya? Tuh, ditanya Mas, berarti gimana kabar ayam dan channelnya? Mas Ferdi lalian ini Ya Bang Bos Makasih Alhamdulillah baik bajuan, Ayamnya juga sehat-sehat Bang Iya Mas Mas Ayam Ayamnya sehat-sehat yang penting Kepada Mas <guluh> Kalau tamelnya Jalan-jalan di tempat Gak popo Thomas Mas Kata siapa tadi Maaf di dalgopo Mas Ayah, itu tadi Ayah ambil. ambel saya mas, tak mudah kau pilihan, ya mas perin jadi mm -hmm. oh kaki oh kaki po Assalamualaikum mas eh. salam sehat seks selalu, salam semangat mas aku padamu ngopi dan Masih. mas eh. mas bambu alit, mas perdian, mas perdian, mas perdilalian, mak bambu Alip mak juan, mas Musran mak adidalbu, terus apa nih mang ya? Mas Paziro Mbak Malika Lali aku gelek geleki lali aku ya Iya aku kadang Naik manteng HP terus ngene mas Kadang Iya Lali mas Iya lali Apa ngomongnya Aku padamu ya mas Ali aku, wih wopra penjabat kalah masih mas, mas. OPJ Saat jamurulah menit, Wah, ini lepe ganda sih Ini mas Perdi, insya Allah Kita support dan seling dukung Satu sama lain, amin Ya rabbal Alamin Nggak mas, tujuan Nanti Saya apa kan, saman sudah punya Nomornya mas Pedi, ndak mas Wes lah rasaku. Bang Juwan. Sudah saya screenshot, siap Bang Juwan G, Disebut semua sampai dingin kopinya, Bang. G, Bismillahirrahmanirrahim, Mas Bambali tak sebut. Pasiro Cana 036. Mas itu Mas Bang Ali, Bang Juwan, Mas Tadian. Terus Maadi Dalbo. Terus, Cak Tris, Mbak Malika, terus Mbak Ririm Jailani, Rafa Estanel, Lali, aku mama, terus C, Mbak, Allah, ya Lali, meneng, ya, dingin, mau apa, lagu sampai apa, enggak, catat, nak buku ngono Mbak. Sopo-sopo, saya -sopo nganu, kita catet, Sampai patang atas pirono lho, mas Nganu mas pembalik. Iya, yeah, ngan, catet deh buku. Buku Naya dingin nanti, Bu. Yang buku besar kemarin dulu. Yang waktu malam-malam, Yang ada gambar, di gambar, Ndu. Tak catet, supaya saya tuh, Udah bener-bener dukung saudara kita, Enggak gitu, nah Jadi, saya saking apanya pokoknya kalau nggak sampai full gitu rasanya pi ya, masih ya. gelisah kayak nggak anu pengen anu cuman yang perlu yang lain didukung lah ya pihe anu tujuan tadi saya buka subscriber publik saya sudah 1800 berapa tapi kalau saya tengok di itu di Dashboard itu di channel itu kan, di sampingnya channel itu kok tak hitung cuma 300 itu maksudnya gimana ya mas? Apakah yang di situ itu tercantum itu yang subscribe-nya publik atau gitu? Atau gimana gitu mas? Iya mas, tak catat nih mas. Nah, salam kalau punya beliau menyaksikan. Ya, ngano saudara kita nih kalau misalnya hadir bisa kita sebutkan apanya, Mas. Beliau nih gawinya ngres ngaji. Kalau nggak salah itu judulnya ada ngaji-ngajinya gitu kalau nggak salah siapa ya? Itu terus Woyo aja. Pakde Lintang Panjer, Pakde Panjerino. Aduh, laline. Okan oh, kerja lagi gitu mas marai paling galer lalian oh yang mendung bang johan kau ngulanginnya nah ini ya, oh, tak ilang ini. mas citut mas bambu alip bang johan mas perdi lalian mak adid Dalpu, mas bambu alip pasir 036 opo piro memang, terus uh, putra dairi Uh, pak dilintang panjerino terus sopone laline mbak malika terus mbak teh pririn Jailani udah mau mati <laughs> malah tiga yuk tak catat Mas di buku tuh nah, tak cari tak cowok semua di sedulur saya mana yang belum disupport nanti kalau suport support itu tak nganu Mas tak inget ingat jadi kan sub saya masih 100 berapa gitu nanti kan itu batasnya kalau minimal sub kita nulung apa saudara-saudara kita subscribe saudara kita minimal 2000 batasnya katanya di itu ada di pemberitahuan di situ Anda sudah melebihi subscribe daripada anda di subscribe eh, disubscribe kemarin sebagian yang seperti kayak bola, kayak saya dukung channel saudara kita itu yang bola-bola tak apa dulu, tak pending dulu suatu saat kalau beliau ingat ada komentar di situ nempel, hadir ke saya kalau saya sudah apa akan saya balikkan gitu, wakil mas wisan tapi disyukuri ya masih ya kan itu maksud saya tadi, Samen tanya apa? Aku tadi tanya apa ya? Mas Pembali, Mas Perdi? Bu... Nganu, Mas itu... Degaw, ya kemekel rau, mumpul kepliye Mas Perdi? kalau mimpi setiap malam mas aku makanya aku kalau tidur sama orang rumah tuh agak berjalan. aku kalau tidur tuh bawaannya ngimpi ngimpinya jotos gitu kayak ngerangkul kayak apa itu ngeri mas berdilalian ini bang Juan saya tak inget-inget dulu apa yang ini bawaannya selalu pandangin HP bawaannya pelupa ngopi saya mas ngopi dulu kawan ngi mas Perdi sama-sama mas Perdi lalian wis tak sebut nih pemimpi disyukuri Jantan mihru nggih mas Perdi lupa pasti mihru tanya rondo Iya yeah. <laughs> kok rondo hi mas itu itu rondo apa tadi aku tanya ya Enggak <laughs> nggak kata tamu tiara mas mas nggak mas pedi udah ngomong kok pelanta pelentung ini, si. Oh, tadi ya, bang Juan. Tunggu sih. Oke bang Juan. Besok aja kalau saya sudah ingat, ya kan? Biar saya ngano, biar saya setel lagi nanti rekaman videonya. Buat Mas Itud, Buat Mas Bambu Alip Mas Musran TV Ya Mas ya Mas Perdi Lalian Bang Juan Peternakan Mas Bambu Alip Terus buat Mbak Malika Mas Titut Mas Paziru ya. Terus maah Dalbu. Semuanya ya, saya Se, lagi tak ingat-ingat. Aduh, Mas Musran TV, Pak Panjerino, terus yang Inggris tadi siapa ya? Mas, itulah pokoknya saudara kita yang apa? Maturnuwun sudah hadir. Kita labnya sudah satu jam 27 puluh tujuh menit. OVG aja makalah kawan labnya, jadi saya unduh diri dulu ya mas ya apabila kata-kata saya ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kawan yang penting aku padamu ngano mas itu <laughs> waduh pripen nih mas dadah mas mohon maaf yang sebesar-besarnya ya matur suwun sudah dukung saya buat saudaraku semua dimanapun anda berada saya lali mau nyebutkan saya tutup ya mas labnya ya mas <tik> iya gini mas bang balib pokoknya saya tutup dulu apanya ini acaranya labnya sudah jam setengah men bang Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Aku padamu kawan, generatego mas saya, tapi pienna yo. Pokoknya penting aku mengundang saya doakan, salam sehat sukses selalu semua. Mudah-mudahan suatu saat nanti diberikan umur panjang kita semua bisa saling berkunjung, ngumpul-ngumpul bareng mas, saling berjabat. Gimana mas? WC orang, orang nangis mas titutnya, nyung pengen anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur. Mas Bangbali, Pinarat, Pak Rangrieng, Bajuan Mas Musran, Mas Bambali, Mas Perdi Lalian Mas Ferdinand, Mas